Alhamdulillah sobat sekalian Fahri udah sampai dusun Trenten Candi Mulyo. Kita akan menyabangi Mas Zainuddin Nah, di Greenhouse nya ini ada apa aja ya di dalam dan seperti apa greenhousenya? nya Atau.. Makanya enggak dikunci kita masuk aja ya oh, Langsung disambut sama Antrium Iksurian Radikans Terus ada.. Idri tadi.. Oh ini ternyata banyak Banyak Mungkin hasil silangannya Coba nanti kita tanya-tanya Assalamualaikum Ada sobat sekalian ternyata Pak hajinya ada Pak haji saya <tuk> <Zain. tuk> Apa kabar mas? Alhamdulillah kabar baik Lagi ngapain Ngobrol-ngobrol mas Ngobrol-ngobrol mas obrol -obrol. <tuk> Instagramnya saya ini beda, ya. Mas, kalau lihat Instagramnya, postingannya banyakkan Anturium. Nah, memang di sini keunggulannya Anturium, Mas. dia hmm, ya, punyanya Anturium, Mas. Kebanyakan ya, ya, Anturium yang jenis apa nih, Mas? Aku lihat nih, banyak yang hmm. bentuk-bentuk kuping gajah, macam-macam kuping kaca, ya. Mas. Kebanyakan kuping kaca, gajah. gajah. Kalau yang naik kayak Jerman, daun-daun naik gitu. Um, hmm. belum, belum, Nah mas, ini kok banyak kardus ini buat pot atau buat apa? Buat packing mas Oh packing, lah oh, laris sudah <laughs> Laris ya Alhamdulillah Oke okay, mas, boleh lihat-lihat nih unggulannya apa sih saat ini? Kalau di apa ya, kebun mas? sini Ini cakep banget nih hmm, hmm, Ini velvet, mask, velvet. Mask. Okay. mas? Ini velvet mas Mas, dua-duanya? Iya Ini mau buat induk? Mau buat induk itu udah produktif kok mas Udah disilang juga Oh udah disilang ya. sama? Sama, uh, hasil yang ini, kalau yang ini belum hmm. Itu yang udah jadi hmm. Oh udah di semen? Iya, dari semen Jadi ini, ini sama ini Iya, velvet mask sama velvet Terus ada oh, yang ah, ini sama itu juga ada Jadi sibling ya? Sama-sama velvet Iya, sibling ya yeah. yeah. Sibling? Sibling ya yeah. Nah, pari itu punya mas velvet yeah. Tapi kok daunnya nggak bisa segede ini terus, apa ya sering kering sebelah gitu, nah mau tanya nih berasi medianya apa sih? Medianya tuh kalau saya biasa sih mas, cuman mm -hmm. uh, sekam apa itu ferment, tetap difermentasi. Yeah. Ya. Sekam sama. ferment campur sama apa itu? Paling pasir malang. Pasir, pasir yang malang. sama malang. akar pakis. Pasir yang eh, <laughs> nasibnya <masibnya> malang. Nasibnya <laughs> malang. <laughs> Terus kasih perla gitu gak sih? Kasih kalau uh, ah ini kasih kasih perlite apa lagi ya campurannya ini cacingnya mas <laughs> cacing akar itu <laughs> oh itu akar. akarnya sambil keluar keluar nih cacing, cacing akar <coughs> terus mari lihat tadi ada yang tapi cenderungnya di sini antrinya gelap gelap mm, ya hmm ya nggak semua mas bagian besar tapi ya ada kan? yeah yang semua nah, ini cuma ada beberapa kok yang gelap ini kayaknya ini special, <laughs> banyak, <Biasanya> <laughs> banyak special ya. spesial, ya, ini apa nih mas Sherman, bukan belum mas, cuma ada ini ya. Cuman satu satunya <coughs> ini sama, ini mau disilang apa? di lepas juga ini hmm. ya, rencana sih mau disilang mas sama hmm. nanti oh, ya belum tahu cuman baru rencana disilang sama kira-kira apa ninta keluar ini? udah itu udah lewat mas udah lewat sudah <laughs> oh, ya. lewat ya, ya. <coughs> terus saat ini di masa ini yang paling banyak permintaannya adalah macin-macin minum mas Iya. mas iya. tapi uh, kalau kebanyakan sih yang spesies maupun hybrid Iya, tapi kalau kebanyakan sih yang yang apa sih, yang spesies spesies kayak serman ya, terus kemarin yang gede banget itu oh, itu malah mas <laughs> waduh <laughs> <laughs> iya. terus uh, mas ini perkembangannya gimana untuk yang seplit hmm, mas split gonggol ya gonggol iya Biasa lagi apa ini? Ini ini. nih, oh, kayaknya bisa Ada yang potnya berbeda nih <tolak> ada... apa Apa oh, ya. ada Ini kenditnya ini Ini ada kenditnya ini Ini kan uh, proses mau dipotong mas Karena akarnya tuh udah banyak yang naik Jadinya kan ini aku tambahin, apa? Uh, Lakban like, ini biar Biar medianya biar bisa medianya naik? Biar medianya bisa naik gitu loh mas ya, Ide yang bagus <tolak> juga ya Jadi kan batas pot sampai sini ya? Iya, yeah, batas Kalau pot sampai situ Kalau kan rumah ya? Iya <tolak> Oh, rencana, sih, <laughs> rencana mau dipotong kan ini ya oh, rencana potong <coughs> kayaknya aku dapat potongnya <laughs> boleh mas <laughs> boleh oke ini termasuk yang mau sehari banyak yang ya banyak Ini apa ini tadinya nah, namanya? ini namanya papila minum tekponik tekponik sih dan ya. varian papila minum tekponik itu tadinya papila minum sama apa mas, mas. Uh, apa nggak ada yang bilang itu tuh Pure ini mas, ya murni ini spesies mas. Oh spesies. Iya. Tapi kalau di Indonesia ada yang bilang ini apa itu silangan S dari nah. apa? Dressleri ya mas. Dressleri sama kapil ya. Papil. Tapi uh. sebenarnya ini, ini banyak yang bilang ini pure kapil mas. Jadi spesies gitu. Okay. Terus Mas Untin pernah ada, ada yang mati gak sih yang misalnya yang mahal terus mati? Eh uh, ya pernah, pernah pernah juga. Nah ini kayaknya Nah bekas barang iya, spesial. Iya itu itu tuh bonggol dari bonggol tulip apil ini potongan bawah, uh -huh. Yaitu uh, gimana busuk mas? Busuk iya. Tiga media nya, berarti tiga media itu udah sampai di kini ya <laughs> sesuatu barang real ya Allah di <laughs> tuh. Iya, tapi siapa tahu nanti tumbuhnya. Kan? Uh, enggak bakalan. Bro. Soalnya <laughs> enggak, enggak ada, soalnya enggak, enggak ada. <laughs> enggak ada. Jadinya <laughs> ya tetap nggak mungkin kalau misalkan dungu dia. Tuh. juga ya, karena ada dulu. Iya. Terus nih, tadi saya lihat nih banyak semayan nih, berarti udah nyilangin sendiri berarti. Iya. Ini apa ini? Itu inlet maskanya. Maskanya. Oh, Oh, velvet mask lagi iya. iya. Kalau yang masih ditutup ini? Itu velvet masknya ini tadi, ini aku sudah sama Oh Jadi iya Jadi banyak juga ya Ya nah, lumayan nah, Jangan ditaruh dapur nanti, Mas <laughs> Bawa saling iya sekolah kira -kira mas. Iya, mas. <laughs> nih, Mas Ini sekolah, bekal anak Hebat ya, Mas Zenutin tuh <laughs> Makasih, <dan, coughs> Pak Banyak sekali silangan Untuk silangan Mas Zenutin, yang, yang paling besar seberapa, besar? Yang paling besar ini, Mas, mas Paling sekian ya, itu apa sih latar belakangnya? ini uh, velvet mask saya kan juga nyemai ya, biji anggur diem tuh, iya. terus di kompot, kan kompot terus hmm. pakai mau sama untuk pada masih, ya. iya. nah mas saya nutin ada tip khusus nggak misalnya dari moss ini terus kalau medianya sampai single pot ini pakai moss tuh bagus nggak sih? Kok punya saya itu banyak yang hmm. terus busuk, ambles hmm, itu kenapa ya? Gini mas, uh, paling biasanya kalau pakai moss gini paling seukuran segini, habis uh, itu dipindah udah maksimal pakai media. Gitu? Ya, uh -uh. Biasanya kalau aku gitu sih mas. Uh -huh. Biasanya. Terus nanti pindah pakai media yang biasa gitu, yang sekam fermentasi. Eh, ini, ini ada bedanya sama yang udah dewasa nggak medianya? Hmm, Mungkin kalo, lebih banyakin apanya gitu? Uh, kalau aku sih. Sama sih, Mas. Sama ya, sama aja kok. Nah, ini ada yang kedokternya, itu, itu kayak yang... ini karena bulu lembut, kalau bulu ya pecah ya udah itu kan nah untuk mm -hmm. Mas Ente nanti hasil silang ini ya yeah. uh, seleksinya kayak apa tuh? Seleksi targetnya uh, uh, seleksi, uh, seleksi, uh, seleksi, uh, seleksi ya. bagus tuh uh, seperti apa, Mas? Nanti lihat karakter uh, ini. Kalau e, daun-daun segini kan belum apa ya belum, belum ya. karakter kan belum keluar, tapi udah mulai ada tanda-tanda karakter ini dari urat daunnya, dari urat, bentuknya iya, oh, ya, ya. warnanya udah ya, warna. Kalau yang segitu hmm. baru ya? ya? itu Pak silang Riz. sendiri bukan? Uh, itu tuh silangan teman mas. Oh, iya, silang. <laughs> <laughs> silangan teman yang di kompor di rumah. Kompor tadinya kompor. Oh, oh. oh, oh, oh. yeah berarti uh, mos itu cuma sampai ukuran ini terus rendah yeah. ke itu mm. ya mm. yeah. ini ada yang beda, beda juga nih mas? mas. Nah, mas. Di last air tapi kok bisa bilap ini? Iya iya iya. Mm. Menurut Mas Enjen karena tempatnya itu jauh nih atau, oh, gimana mas? Uh, ini aku dapat hmm. memang kok beda juga mas. Itu? Memang yeah. dapatnya udah beda? Iya. Yeah. Hmm. Jadi beda sama yang manilas manilas biasanya dapat gitu loh mas. ini hmm. kok karakternya juga beda banget. Hmm. lebih gelap sama uratnya lebih cakep kan ini mas? iya. beda mas. sama manilas yang ini biasanya. Kan mas. Mas, nah iya. ya aku juga heran apa manilas itu uh, ada dua varian? apa gimana gitu loh mas? Eh, tapi memang karena dia kan silangan, jadi kadang mungkin hmm, kadang iya. ada varian. iya iya iya kayak kalau anggrek tuh itu. Hmm. Tapi tapi ini jarang yang kayak gini, nih. Hmm, iya iya wah ini special, nanti kalau dilepas hariput banyak ini mas ini ya kan ada, ada dua, dua. Tuh, ya ini ada dua ya memang rencananya memang mau dipisah ya itu taruh secang ya boleh <gulis> <gulis> mas ini lah, spread nah ini mas, kalau yang kayak gini itu kena apa sih sebenarnya? hmm, jadi ini kan uh, aku dapet yang memang belum lama ini mas dan oh. ah. nah, dapatnya memang udah kayak gini nah ini, terus ini di sini baru aku ganti media Udah di riporting ya Udah daun barunya ini udah di disini uh, Ini waktu aku dapat daun baru ini Udah daun baru udah ada. Iya udah daun cuman uh, warnanya masih kayak kelima hmm, Waktu dapet Tapi udah enggak. Iya iya Ini biasanya jamur ya Iya kemungkinan jamur, jamur bisa Kemungkinan dari kurang... bawah juga bisa Takdir juga bisa Takdir ya. biasanya bisa Bisa banget mau handel tadi Oke itu uh, seputar hmm. cerita dari Mas Zainuddin kalau kalian bisa main cinta yang belum tahu ya di dusun terentang -ter -ter, Nah Instagramnya tadi apa Mas? Zainuddin udah punya akun gitu Mas? belum Mas belum. belum. belum. bikin nggak Mas? bencana oh, bencana mau bikin nih Nah siapa tahu nanti Mas Zainuddin, Zainuddin ini mau jadi pemulia anthurium, hmm. pembulu anthurium. <laughs> pengen nggak sih? ya pengen Mas <laughs> ini juga lagi belajar Mas ya. <laughs> Jadi selesai sekalian kalau lagi main ke canggih moyo, mampir aja ke masjid Orangnya ramah <tuh> Lagi yang pinter untuk merangat Andriu ya, bagus-bagus Ya sayangnya ini yang grupa filmnya udah ga ada ya Udah ga ada, udah ada Iya Ini udah, udah sebagian dipanen ya? Udah kita kita Satu-satu Ini udah tumbuh situ mas, kalau <tuh> nah. Ini apa ini mas? itu ini sebenarnya udah silangan sih ini hmm, mas tadi bangun itu yang lumayan ini hmm. rencongnya lumayan kuat hmm. lah bagus terus kita yang daun pipen kau punya banyak banget mas apalagi sekarang yang silangan itu udah banyak hmm. artinya lebih banyak keluarisian luarianya <tuh> itu makasih ya mas yang detail ya ini, semoga bermanfaat. Hmm teman-teman mainlah jaga masih rutin kalau mau pesen juga bisa ya nomor whatsappnya berapa mas ah satu dua dua delapan sembilan empat sembilan dua delapan bisa chat ke whatsapp Miskol boleh mas? ya pisco bu boleh boleh boleh pisco apapun ya, juga, <laughs> juga boleh <laughs> <laughs> oke okay, kami tunggu di hmm. terentang jadi sampai jumpa di video berikutnya yuk mas ini variusa valencienya yang gede, ini boleh dibawa ga mas? belum dulu kan? buat tidur dulu mau buat tidur ya? iya Dapetnya, sih. tapi ada yang kecil ga sih? ada sih mas ini yang itu tadi ya? iya yang itu iya lumayan lah dapat kecilnya. <laughs> berapa ini mas? aku nganti di belakang aja ya? iya ya buat kenang-kenangan <laughs> nih tas mau pulang dapat variusa <laughs> valencienya <laughs> yang gede, ya mungkin nanti kalau udah bijinya udah diambil boleh <laughs> ya? boleh ya? saya sukanya dari ini tuh kayak silver silver itu ya yang nah, ya keluar nah, iya. hmm, silver silvernya ya. eh, ini mas ada cacing mas oh eh, iya, itu cacing akar oh mas. ini namanya cacing <laughs> akar <Ben>. gitu <laughs>